pinjol. Oke, okay, baik ya. Hari ini kita pengen ngasih lagi kepada kalian Dan hari ini masih banyak teman-teman dan saudara-saudara itu terjebak dengan Yang namanya aplikasi pinjol ilegal Mereka nggak tahu nih Ternyata aplikasi yang mereka gunakan itu adalah aplikasi pinjol ilegal Nah sesuai dengan instruksi dari Pak Menkopol Polhukam RI Pak Mahfud MD mengatakan Yang namanya aplikasi pinjol ilegal itu tidak benar Tidak sah secara hukum Oleh sebab itu tidak usah dibayar lagi apabila memang mereka itu tidak mau bernegosiasi dengan baik dan benar. Apabila mereka itu memang sudah menyebarkan data-data pribadi kalian, apabila memang mereka sudah mengedit-edit foto kalian dan keluarga kalian. Nah, langsung aja pada video kali ini kita pengen ngasih tahu ya, ada puluhan aplikasi pinjol ilegal terbaru yang hari ini terdeteksi dan mungkin salah satunya hari ini sedang kalian pakai, kalian sedang diancam-ancam, kalian sedang diubur-ubur sama yang namanya aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, apabila Salah satu na nanti dari aplikasi-aplikasi yang kita sebutkan ini ada yang kalian pakai. Maka fix hutang kalian auto lunas gak usah dibayar lagi. Langsung aja lah ini dia. Yang pertama adalah aplikasi banyak rupiah Dan yang kedua adalah aplikasi super cash Dan yang ketiga adalah aplikasi pinjam uang kapan saja Dan yang keempat adalah aplikasi pinjam durian atau pinjaman pribadi Dan di urutan yang kelima adalah aplikasi teman sejati Pinjaman online cepat cair Lanjut untuk di urutan yang keenam adalah aplikasi kredit izi dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi banyak duit dan di urutan yang kedelapan adalah aplikasi cash kredit dan di urutan yang kesembilan adalah aplikasi dana izi atau aman dan dana cepat cair dan di urutan yang ke 10 adalah aplikasi kredit hub lanjut untuk di urutan yang ke 11 adalah aplikasi tunai cair atau pinjaman online cepat cair dan di urutan yang ke-12 adalah aplikasi pinjaman teman. Lanjut untuk di urutan yang ke-13 adalah aplikasi Bos Dompet dan di urutan yang ke-14 adalah aplikasi Mekar pinjaman uang cepat cair. Nah, ini pencatutan. Kalau Mekar-mekar yang banyak di masyarakat itu masih tetap punya legal standing yang sah. Nah, di urutan yang ke-15 juga mereka mencatut nama Mekar ID. Di urutan yang ke-16 adalah aplikasi pinjaman dana cicil online dan di urutan yang ke delapan. 17 ya, adalah aplikasi Manikilat, mudah dan nyaman Dan di urutan ke-18 adalah aplikasi Abadi Dana Dompet Di urutan yang ke-19 adalah aplikasi Pinjam Pay, Pinjaman Dana Tunai Dan di urutan yang ke-20 adalah aplikasi Modal Light Pinjaman Online Lanjut Baik ya untuk di urutan yang ke-21 adalah aplikasi pinjam uang butuh uang Dan di urutan ke-22 adalah aplikasi pinjam mudah Uang online dan di urutan ke-23 adalah aplikasi angsuran pinjaman jongan, dan di urutan ke-24 adalah aplikasi dewa penolong pinjaman isi. Di urutan ke-25 adalah aplikasi dana rupiah simple face loan pencatutan, dan di urutan ke-26 adalah aplikasi kredit digital pinjaman online. Dan di urutan ke-27 adalah aplikasi ringan tunai dompet online. Online. dan di urutan ke-28 adalah aplikasi Koko pinjaman tanpa jaminan. Lanjut untuk di urutan ke-29 adalah aplikasi Sayang Dompet pinjaman online. Dan di urutan ke-30 adalah aplikasi 201 pinjaman Di urutan ke-31 adalah pinjaman pintar KTA 24 jam Dahulu nama pinjolnya ini pinjaman pintar ya. Dan di urutan ke-32 adalah aplikasi beruang pinjaman dana Di urutan ke-33 adalah aplikasi rupiah maju Pinjaman dana tuh Di urutan ke-34 adalah aplikasi teman uang Dan di urutan ke-35 adalah Aplikasi tunai cepat pinjaman uang dana Lanjut, untuk di urutan ke-36 adalah aplikasi Dana Jaya. Dan di urutan ke-37 adalah aplikasi pinjam uang, uang kilat. Dan di urutan ke-38 dengan aplikasi yang sama. Dan di urutan ke-39 adalah aplikasi pinjaman kelinci atau KTA terbaik. Dahulu nama pinjamannya ini pinjaman kelinci. ya Dan di urutan ke-40 adalah aplikasi Laki Uang pinjam uang murah. Dan di urutan ke-41 adalah aplikasi uang tunai pinjaman uang cai. Di urutan ke-42 adalah aplikasi uang pinjaman tunai dana online dan di urutan ke-43 adalah aplikasi Fulusmas. Dan di urutan ke-44 adalah aplikasi tunai dana Dan di urutan ke-45 adalah aplikasi petir tunai kredit online Lanjut, untuk di urutan ke-46 adalah aplikasi pinjaman murah Di urutan ke-47 adalah aplikasi rupiah amanah Dan di urutan ke-48 adalah aplikasi neocash Di urutan ke-49 adalah aplikasi mudah cair Dan di urutan ke-50 adalah aplikasi uang pinjam-pinjam dana cepat Di urutan ke 51 adalah aplikasi uang kaya Ternyata masih ada masih banyak ya dan mudah-mudahan salah satunya adalah aplikasi pinjol ilegal yang kalian pakai maka fix utang kalian langsung auto lunas. Di urutan ke-52 adalah aplikasi uang cepat. Di urutan ke-53 adalah aplikasi pinjaman online helikopter. Di urutan ke-54 adalah aplikasi kotak koin dan di urutan ke-55 adalah aplikasi Aman Kredit. Di urutan ke-56 adalah aplikasi Danaku dan di urutan ke-57 adalah aplikasi ready uang di urutan ke-58 adalah aplikasi kredit berlian dan di urutan ke-59 adalah aplikasi kredit petir di urutan ke-60 adalah aplikasi dana pratama pinjaman online lanjut untuk di urutan ke-61 adalah aplikasi aplikasi Dana Q pinjaman online guide dan di urutan ke-62 adalah aplikasi uang Dana, di urutan ke-63 adalah aplikasi Graha Dana pinjam tanpa jaminan Lanjut, untuk di urutan ke-64 adalah aplikasi badak kecil dan di urutan ke-65 adalah aplikasi dana mantul. Di urutan ke-66 adalah aplikasi tunai kilat dan di urutan ke-67 adalah aplikasi cash now. Di urutan ke-68 adalah aplikasi petir uang dan di urutan ke-69 adalah aplikasi butuh cash. Di urutan ke-70 adalah aplikasi dirupiah, dan di urutan ke-71 adalah aplikasi wang sakti, di urutan ke-72 adalah aplikasi utua Indonesia, di urutan ke-73 adalah aplikasi klik kredit, dan di urutan ke-74 adalah aplikasi Dana Bull Di urutan ke 75 adalah aplikasi Pinjam Tunai Cepat Cair Guide Di urutan ke 76 adalah aplikasi Dana Jaya Dan di urutan ke 77 adalah Aplikasi Kredit digital di urutan ke-78 adalah aplikasi Dana aku, dan di urutan ke-79 adalah aplikasi pinjaman aman burung unta. Di urutan ke-80 adalah aplikasi pinjaman kredit piramida. Lanjut untuk di urutan. Delapan terakhir adalah aplikasi pinjaman keuangan Di urutan ke-82 adalah aplikasi uang pinjam Dan di urutan ke-83 adalah aplikasi pinjaman cepat ZLH Di urutan ke-84 adalah aplikasi Pinjaman cepat XZ Dan di urutan ke-85 Adalah aplikasi Oranye pinjaman cepat Di urutan ke-86 Adalah aplikasi 199 pinjaman Dan di urutan ke-87 adalah Aplikasi pinjaman FC Di urutan ke-88 Adalah aplikasi Pintech kredit online cepat Dan itu dicatut oleh Aplikasi pinjol ilegal Oke okay, jadi tadi itulah 88 aplikasi pinjol ilegal Yang mungkin salah satunya sekarang sedang kalian pakai Maka fix utang kalian gak usah dibayar lagi Karena mereka ini ilegal Tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh